Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Salam sejahtera untuk kita semua Semoga Semoga pada malam hari ini Kita diberi kemudahan Di dalam menerima pelajaran ya Baik Bapak mau bertanya Apakah tugas kalian sudah selesai semua apakah tugas minggu yang lalu sudah dikerjakan sudah. oke semuanya sudah oke baik apakah sekarang laptopnya sudah dihidupkan laptop atau komputernya sudah dihidupkan oke file tugasnya sudah dibuka oke baik Bapak akan coba mempraktekkan Bagaimana penggunaan Rumus-rumus Yang ada di Excel Khususnya fungsi plookup Fungsi SUMIF, Fungsi ip Fungsi penjumlahan perkalian dan pembagian Untuk membangun sistem Akuntansi Dengan bantuan Microsoft Excel Oke ini Bapak akan Share Semoga-moga nanti bisa bermanfaat Apakah sudah kelihatan? Oke, okay. Sudah kelihatan ya? Oke, okay, baik. Apakah sama seperti apa yang Bapak buat dengan apa yang kalian kerjakan? Sama ya. Oke, okay, yang pertama adalah master account. Oke. Okay. Master account ini adalah bertujuan untuk sebagai dasar, kita dalam hal membaca akun-akun akan apa saja yang akan kita gunakan di dalam mencatat transaksi. Oke, okay. yang kemudian ada di sini master buku bantu. Master buku bantu ini adalah sebagai saldo-saldo awal dari piutang untuk masing-masing pelanggan, yang kemudian daftar utang untuk masing-masing. Pendor ataupun pemasok yang kemudian di sini daftar persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, okay. ini yang kita gunakan sebagai dasar untuk melakukan pencatatan. Oke, okay, baik. Yang kemudian jurnal umum, perhatikan jurnal umum di kolom yang pertama ada nomor akun. Oke, okay. nomor akun ini digunakan sebagai dasar untuk membaca nama akun yang akan kita ketika rumusnya pada kolom D8 Ataupun pada kolom keterangan Di kolom keterangan ini adalah untuk nama-nama akun Oke Yang kemudian Referensi Referensi di sini nanti bertujuan untuk Mencatatkan kode Daripada customer maupun vendor Tujuannya untuk apa? Untuk mencatat kode pendor maupun konsumen pada kolom referensi agar dapat membaca berapa jumlah piutang masuk ataupun utang masuk, baik di debit maupun di kredit, sebagai dasar kita untuk menjumlahkan berapa jumlah piutang yang dibayarkan oleh masing-masing pelanggan, baik yang di kredit ataupun piutang yang timbul akibat penjualan kredit yang ada di kolom debit. Oke. Okay. Yang kemudian nanti di sini kita akan menggunakan rumus if dalam hal melakukan penjumlahan. Oke. Okay. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Oke, okay, baik. Yang kemudian kolom persediaan, di sini ada kolom kode persediaan. Tujuannya adalah untuk membaca Nama persediaan yang akan kita masukkan ke dalam buku bantu persediaan. Oke, okay. berapa jumlah persediaan yang masuk? Berapa jumlah persediaan yang keluar dan berapa saldo akhir daripada persediaan ini nanti? Berdasarkan kode persediaan yang ada pada alat bantu persediaan. Oke, okay, di sini ada persediaan masuk, persediaan keluar. Oke, okay, baik. Kita lanjut. Oke. Okay. Kalau umpamanya kita mau melakukan ataupun membuat rumus di jurnal umum. Kira-kira di sel berapa kita akan mengetikkan rumus? Dan rumus apa yang kita gunakan? Halo. Halo, rumus apa yang kita gunakan untuk membaca nama akun pada kolom keterangan? Oke, okay. apa rumus yang akan kita gunakan dan di mana kita ketikkan? Ada yang bisa jawab? Rumus pilokap. Oke. Okay. Sebelum kita lanjut, tolong semua kameranya di on-kan agar terlihat apa yang Anda kerjakan. Oke, okay. menggunakan rumus pilokap. Oke, okay. di mana, di sel mana kita ketikkan rumus pilokap itu? Di sel keberapa kita ketikkan rumus pilokapnya? Betul, kita nanti akan membacanya berdasarkan nomor akun di sel A7 atau sel A8, biar lebih cantik ya di sinaga kosong ya. Oke, A ada yang bisa bantu Bapak untuk mengetikkan rumusnya? Apa memandu Bapak untuk rumusnya? Bagaimana caranya? Sama dengan VLOOKUP. Oke okay. Terbuka kurung Sel A8 Sel A8 Oke okay. Titik 2, 2 Atau titik koma Atau koma, titik, titik koma. Oh titik koma Oke okay. Terus Master account Oke okay, yang kita gunakan yang ini Biar lebih ini ya Tapi nanti yang kita baca adalah yang pakai bahasa Indonesia Oke okay, lanjutnya hmm. Oke okay, sudah Master account sudah Kolom dari Kak A6 sampai sampai terakhir oke okay, terus cukup sampai di sini sampai, sampai c, kolom c c berapa c delapan dua ya oke okay, terus oke okay dengan menekan F4 terus titik koma. Titi koma terus apa lagi ya akun yang pakai bahasa Indonesia yang kita baca Titi, oke yang kita baca adalah kolom ketiga, kolom satu, kolom dua kolom t tiga, oke koma tiga, terus apa lagi koma Kemudian kita pilih false. Oke, okay. tutup kurung ya. Oke, okay, enter di sini not available. Kenapa not available? Karena belum ada nilai yang akan dibaca di kolom A8. Oke, okay, kita coba. Kita sampel salah satu. Katakan di sini 11200. Kita coba muncul tidak PPN masukan. Oke, di sini tidak muncul. Kira-kira kenapa kalau tidak mau? Ada kira-kira masalah. seharusnya kan langsung dibaca ya oke ada yang coba menanggapi kira-kira kenapa tidak mau kenapa tanda petik di Oke, di awal, di awal sini, kasih tanda petik ke atas. Juga sama. Oke, tolong perhatikan ya. Bapak ulangi ya. Sama dengan VLOOKUP. Oke, buka kurung. Yang mau kita baca adalah sel A8. Tujuannya apa? Agar sel a8 ini sebagai dasar untuk membaca nama akun pada kolom D, D8, oke di sini look up value yang kemudian titik koma, tabel array, tabel yang mana yang mau kita baca yaitu tabel yang ada pada master akun. Boleh tidak, Pak, kalau umpamanya kita blok sampai dengan kolom F? Boleh tarik sampai ke bawah sampai dengan F82. Kemudian kita F4 Titik koma Kemudian kolom 1, kolom 2, kolom 3 Kolom 3 Titik koma lagi Kemudian kita pilih pulse Kemudian enter Oke okay. Sama disini juga gak mau Oke okay, kita coba ilangkan ininya 1 1 1 1 satu satu satu kosongnya dua kali ya oke okay. ada apa ini kok nggak mau seharusnya mau dia ngebaca ini Coba kita cek pada prinsipnya, sama saja. Video not available, hai nor. Oke, okay, coba ini. Kita ganti, kita normalkan dulu. ganti angka 0 juga pada perisiannya sama itu sama oke kita pilih di look up koma titik koma tiga false enter ini kenapa ini tidak mau ada kan ini ngopinya dari master ada nggak ada spasi kan di mana hmm? oh iya oke okay. oke okay, ini sudah masuk ya Oke, okay, di sini katakanlah tadi ada sedikit kesalahan karena ada spasi ya. Oke, okay. berarti ada spasi karena dia tidak mau baca jika tidak ada spasi. Oke, okay, baik. Oke, okay, kita coba lagi yang lain. Katakanlah di sini uh, PPN keluaran tadi ya. PPN keluaran, kita coba masuk ke jurnal umum. Kita masukkan di sini. Oke, okay, sudah mau ya? Oke. Okay. Kalau sudah artinya, sudah terbaca secara keseluruhan, langkah selanjutnya adalah kita copy saja langsung ke bawah. Kita copy sampai dengan selesai. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita tidak mengetik berulang-ulang. Oke, jadi sudah masuk. Kemudian kita copy sampai dengan selesai, sampai ke bawah. Katakanlah di sini sampai dengan batas akhir 140. Semuanya pasti not available not available. Kenapa not available? Karena di sini belum ada nama akunnya ataupun nomor akunnya. Oke, okay, sampai di sini paham? Oke, okay, coba, coba, okay, coba, dipraktekan. coba dipraktekan di coba oke coba Coba di laptopnya. Coba dipraktekkan kalau ada masalah silakan dikonsultasikan Oke, sudah. Oke, okay, sudah selesai belum? Gimana Yusvina Bingung? Ok Ria siahaan Gimana Angel Sudah selesai belum Sudah Tami gimana Tami? Halo, itu yang yang yang ada ngaji itu di mana ya? Coba di, dimatikan dulu suaranya itu. Halo, yang selawatan? Oke. Okay. Uyan danis gimana? Sudah oke, okay. Marisa Agita. Rio gimana? Rio sudah, halo Rio. oke okay. ada yang bingung? Lutfi, Luffy Resti, Reza Lita Rido coba Rido TV Oland itu kameranya coba dihidupkan Dwin Urbaiti Padrohman, Jonathan halo sudah selesai semua Dimas, gimana Dimas sudah bisa oke okay. nanda sudah oke okay. luti luffy halo luffy luffy pak rohman sudah bisa belum oke okay. luffy ini lagi tidur ya Oke, okay, Sephtiani, gimana? Sephtiak, Sephani, Stephani. Gimana, sudah selesai belum? Halo, coba dihidupkan itunya, microphone mikrofonnya. nggak kedengaran suaranya, mikrofonnya dihidupkan. Apalagi kekurangnya. Okay, yang yang ngaji itu di mana itu? Yang lagi selawatan, selawatan. oke okay, coba yang selawatan itu ditundul lah mikrofonnya itu di mute dulu, dimatikan. Halo. Yang selawatan itu di mana itu? Oke, Dwi Nurbaeti sudah selesai belum? Dihidupkan nitunya? Sudah belum? Belum. Ada yang ada yang bingung? Di mana? Oke, okay. jangan dipahami nanti. Sekarang kalau nanti nanti bingung. Masalahnya ini nanti ada kaitannya dengan kita UTS. UTS nanti Anda tidak menggunakan Excel tetapi nanti apa menggunakan komputer tapi Anda membayangkan Anda lagi menggunakan Excel tetapi hanya ada di kertas Anda tulis rumus apa yang digunakan. Anda tulis tangan. Bukan nulisnya di komputer tapi tulis tangan. Oke. Okay. Marisa gimana Marisa? sudah selesai oke okay. siapa lagi yang belum oke, okay, sekali lagi bapak ulangi ya bapak ulangi sekali lagi, perhatikan sama dengan VLOOKUP artinya di disini VLOOKUP ini adalah lihat nilai ya kan, lihat nilai lookup value yang ada di sel 8 oke. Okay. Kalau di sini kita lihat di sel A8 ada nilai ataupun kode 8 strip 200, oke. Okay. Titik koma. Kemudian lihat di sini ada rumus tabel array. Tabel mana yang mau dibaca? Yaitu tabel master account Karena yang mau kita baca adalah nama akun. Blok mulai dari A6 sampai dengan F 82 kemudian jangan lupa kita blok, ataupun kita tutup dengan tanda string dollar, atau tekan F4 kemudian titik koma, perhatikan yang mau kita yang mau kita baca adalah nama akun tolong itu suara apa itu, halo Halo suara itu tolong dimatikan dulu Halo siapa itu Siapa itu tadi yang nyanyi itu Halo yang suara ajannya itu dikawal di mood dulu itunya Apa namanya speaker speakernya itu Oke okay biar enggak kedengaran suara azannya. Oke, okay, perhatikan. Sekali lagi Bapak ulangi lagi. sama dengan VLOOKUP buka kurung, oke. Okay. Di sini look up you karena kita nanti di sini adalah membaca nama akun berdasarkan kode akun, maka nilai yang akan kita lihat adalah nilai yang ada pada kolom A8. Oke. Okay. Kemudian titik koma Kemudian, lihat di sini ada tabel array. Tabel mana yang mau dibaca? Berarti tabel yang ada di kolom master. Kenapa kolom master? Karena kita membaca adalah nama-nama akun. Oke, okay. klik kolom master, yang kemudian blok mulai dari A6 sampai dengan F, sampai huruf, sampai kolom C aja. Boleh nggak, Pak? Boleh. Oke, okay. boleh. Nggak jadi masalah. Sampai kolom C, oke. Okay. Katakanlah kita sampai dengan kolom C. Kita kolom C sampai dengan C82. Kemudian F4. Yang kemudian kolom yang mana yang mau kita baca yaitu kolom akun yang berbahasa Indonesia. Ingat, di mana pertama kali kita ngeblok berarti itulah kolom yang pertama. Karena kita blok adalah kolom A, maka kolom A yang pertama, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Maka yang mau kita baca adalah kolom ketiga. Ya, di sini Kolom index number, berarti no, nomor kolom nomor 3 yang mau kita baca, koma tiga yang kemudian titik koma lagi, yang kemudian pilih false kemudian enter. Maka di sini muncul pendapatan debit. Langkah selanjutnya adalah di sini apakah kita ketik ulang? Tidak usah, Anda cukup, blok saja sampai ke bawah sampai ke bawah. Kemudian kita coba lagi yang paling bawah 9.200. Di sini 9.200 adalah biaya bunga bank. Oke, 9.200. Jurnal umum. Kita coba di sini muncul apa tidak? Oke, sama biaya bunga bank. Berarti rumus kita sudah berhasil, sudah bisa digunakan. Oke, okay, sampai di sini ada yang bertanyakan. Oke, okay, cukup ya. Oke, okay, kita lanjut. Bisa kita lanjut ke buku bantu piutang atau yang lain belum ada yang selesai? Masih ada yang belum selesai? Sudah selesai semua kah? Oke, kita lanjut ke buku bantu piutang. Perhatikan di buku bantu piutang ini, adalah kita akan membuat buku bantu piutang masing-masing pelanggan yang ada di master buku bantu. Oke, di mana master buku bantu piutang ada dua pelanggan, yaitu makro, miraco, digital, dengan panorama foto masing-masing saldo piutangnya adalah. 104 dengan 77. Kita jumlahkan 181. Kalau kita lihat di master akun di akun piutang, maka di sini nilainya akan sama. Piutang usaha. 181500. Berarti 181500 ini adalah piutang kepada Mirako Digital 104 Panorama Foto 77. Oke? Okay? Di sini 181500. Maka di sini kita buat buku bantunya. Oke, perhatikan. Yang pertama nama pelanggan. Oke. Kira-kira kalau kita mau memunculkan nama pelanggan berdasarkan kode pelanggan, rumus apa kira-kira yang kita gunakan? Rumus apa kira-kira yang akan kita gunakan? Apa? Rumus if, if. oke, okay. ada yang lain, ada yang lain. Oke, okay. yang paling mudah adalah pilok up dibandingkan dengan if, maka kita gunakan rumus pilok up, di mana kita tuliskan pilok up-nya di kolom ke berapa, C5. C5. Oke. Okay. Ada yang bisa bantu Bapak untuk mengetikkan rumusnya atau menyebutkan rumusnya bagaimana? Ada yang bisa bantu Bapak, Ilham. Sama dengan up, oke. Okay. Terus, oke. Okay. Buka kurung, C4 terus titik koma. koma terus bantu, bantu. oke okay. master buku bantu terus A5 sampai sampai A5 oke okay sampai E11 ya. Oke, okay, tujuannya apa? Apabila nanti ada pelanggan baru, kita tidak mengetikkan rumus baru ya. Oke, okay, selanjutnya. Oke. Okay. Kemudian titik koma 2 terus titik koma pulse tutup kurung. Oke. Okay. Kita coba kita tes yang CS001, oke. Berdasarkan kode pelanggan CS001, oke. Miraco Digital, oke. Piutang ini pada presnya bersaldo normal, apa sih? Bersaldo normal, debit, berarti party kita akan. Membuat saldonya adalah di kolom debit pada saldo awal. Oke, okay. ada yang bisa bantu Bapak menggunakan rumus apa di sini? Oke, okay, Oktaviani Irawan, bisa bantu Bapak rumus apa di sini? yang di H 9 kira-kira pakai rumus apa untuk memunculkan saldo awal piutang Miraco digital oke okay, gimana rumusnya coba coba disebutkan atau mungkin ada yang lain membantu bapak siapa Angel Bisa bantu Bapak Jangan takut salah Kalau takut salah Tidak pernah benar Sama dengan Heeh. Hmm. Oke okay. Ya, pakai pilu. up oke, okay. oke. Okay. Nah, kolom. kolom kolom F F berapa? f F hai, oke Oke. C9 Oke okay, C9 Oke okay. Kira-kira siapa ini uh, Si Ria sihaan Bener Kalau kita yang kita bloknya adalah C9 Ria sihaan Kira-kira bener gak Oke, okay, M Nanda. Benar nggak kira-kira rumusnya kalau kita bloknya adalah di C9? Benar ya? Oke, okay, baik. Yemina, benar apa betul? Oke, okay, menurut kamu bagaimana, Yemina? benar apa tidak rumusnya kalau kita selectnya adalah di C9 Ap berapa mm -hmm. oke okay. F9 oke okay. oke okay, titik koma oke okay. oke okay, sebentar oke okay, sebentar ya kita coba lagi coba ini nyoman nyoman kira-kira bener gak kalau kita seleksi adalah di F9 oke okay, yang bener di C9 menurut kamu di C9 ya oke okay. di C9 oke okay, ada berapa ini oke okay terus si bernaik. Pernaik menurut kamu benar apa enggak ini? Halo Bernaik. Oke, IP Olen. IP Olen. Kira-kira benar nggak rumusnya ini? Kita selectnya adalah di C9, oh, saya. Saya juga setuju sama... di F9, Setujurnya di F9, saya setuju sama saya di, nanti. Dimana? di F9, ya, di F9, di F9, di panik gimana menurut kamu? Benar apa salah? C 9 Oke, perhatikan. Di sini saldo awal piutang. Oke, okay, kita bacanya adalah berdasarkan kode akun, kode kode pelanggan. Bukan berdasarkan nomor bukti, bukan berdasarkan referensi. Tetapi di sini adalah kita berdasarkan kode pelang, pelanggan. E, perhatikan semuanya berdasarkan kode pelanggan yang ada pada master buku bantu, mulai dari A4 sampai dengan B atau E11 F4, kemudian titik koma. Kemudian di sini adalah kolom ke kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, berarti koma 4, kemudian titik koma lagi. Kemudian kita pilih pause. Kemudian kita enter, oke. Okay, Disini, nyambung ya, oke. Okay, nyambung, atau juga dengan cara yang paling mudah. Kalaupun kita tidak mau mengetikkan, oke. Okay, kalaupun kita tidak mau mengetikkan, pada prinsipnya rumus yang ada di kolom H9 dengan kolom C5, pada prinsipnya sama. Bedanya cuma di kolom ini, oke. Okay kalau kita mau lebih mudah mengerjakan biar kita nggak bingung dalam hal mengetik rumusnya gunakan saja rumus yang ada di sini dengan cara block semua Ctrl C yang kemudian Escape kemudian letakkan di kolom H9 kemudian Ctrl, ctrl V Enter maka di sini masih Miraco Digital kenapa Miraco Digital? karena yang dibaca adalah kolom yang kedua. kedua Padahal kita akan membaca kolom yang keempat. Oke, okay, maka di buku pembantu piutangnya di sini, di saldonya kita klik dua kali. Angka 2 ini ganti jadi angka 4 Oke, okay, kemudian enter. Oke, okay, sudah bisa dipahami sampai di sini. Oke, okay, okay, silah, silahkan, dipra silahkan dipraktekkan untuk nama pelanggan sama saldo awal sebelum kita lanjut. Bagaimana mengisi kolom debit? Bagaimana mengisi kolom kredit? Bagaimana mengisi saldo debit dan saldo kredit? Oke, silakan dipraktekkan. Masalah ditanyakan ya Baik pak Mana sudah selesai semua? Sudah yang lain? Oke, diburu. Pada prinsipnya, hampir sama dengan jurnal umum. Oke, sudah. Udah ya, oke. Okay. Kita lanjut. Kira-kira di, di mutasi piutang debit dan piut, mutasi piutang kredit, sumber datanya kira-kira dari mana? Ini dari mana sumber datanya? Dari jurnal U, umum, oke. Okay datanya adalah dari jurnal umum. Oke, okay. baik itu piutang yang bertambah maupun piutang yang berku, berkurang. Kira-kira di sini kita menggunakan rumus apa untuk menjumlahkan piutang Miraco Digital berdasarkan kode pelanggan jika kode pelanggan Bapak ketikkan di kolom referensi Kira-kira pakai rumus apa yang paling cocok kita gunakan? Oke, okay, menggunakan sum if. Oke. Okay. Kita menggunakan sum if. Kira-kira sum if-nya diketikkan di mana? F10, oke, okay, bisa bantu Bapak untuk mengetikkan rumusnya. Sama oke, SUMIP, oke, yang lain diperhatikan ya. SUMIP, buka kurung, oke, okay, terus, Select yang mana? Oke, okay, jurnal umum. Dari mana sampai mana? Dari kolom dari sel keberapa sampai sel mana? Oke, kita bacanya adalah, perhatikan, Papa ulangi ya, perhatikan. Kita akan menjumlahkan jumlah saldo asotik Jumlah mutasi piutang mirako Digital Berdasarkan kode pelanggan Jika kode pelanggan pada jurnal umum Bapak ketikkan di kolom referensi Kira-kira rumus yang kita gunakan menggunakan apa Oke, menggunakan sub-IBA Kita balik lagi ke sini Sama dengan sum Oke. Okay. Buka kurung. Oke. Okay. Mulai dari sel sel A ada oke okay, boleh yang lain boleh bantu dari sel mana? L8 sampai, sampai, sampai G, G sampai Oke, okay, G 140 ya G, G 10 Oke okay. Kemudian apa lagi yang kita lakukan? Absolute, Absolute. Oke, okay, titik koma terus Oke, okay, sudah Ada kriterianya Oke okay. Terus Referensi Oke okay, C4 Kemudian Ketik koma Oke okay. Mulai dari Oke okay. Sampai 140 Oke okay. sampai 140 Kemudian Absolute tutup kurung Oke okay. Enter ya 0 Perhatikan Betul apa rumus yang disampaikan oleh siapa tadi namanya Dimas Oke okay. betul apa yang disampaikan Dimas Perhatikan Bapak ulangi lagi ya sama dengan sum if jumlahkan jika. Oke, okay, itu maksudnya ya jumlahkan jika. Buka kurung. Di sini ada tulisan ring. Dari mana sampai mana yang mau kita jumlahkan. Jumlahkan jika dari ring ring E8 sampai dengan G140. Oke, okay, sampai dengan G140. Kemudian kita absolutkan, kita tutup, kemudian titik koma. Kriterianya apa yang mau kita jumlahkan? Yang kriterianya adalah berdasarkan kode pelanggan, oke? Okay. Yang kemudian tutup bukit oh, titik koma lagi, yang kemudian samreng. Karena di sini rumus yang kita ketikkan di kolom debit, maka yang di jurnal umum juga yang kita jumlahkan adalah di kolom debit. Oke, okay, perhatikan. Kalau tadi kita mulai membloknya adalah mulai dari E8 sampai dengan G140, maka kita juga harus membloknya juga di kolom debit mulai dari F8 sampai dengan F140. Jangan sampai berlebih atau pemanya sampai F7 ya, F7 sampai 140. Itu nanti penjumlahan akan bermasalah. Harus sama. Oke. Okay? Jika kita mulai dari E8, maka yang mau kita jumlahkan juga harus dari F8. Jika diakhiri dengan G140, maka F-nya juga harus 140. Nyambung sampai di sini. Halo, oke, kemudian kita absolutkan, kemudian titip, kemudian tutup kurung. kemudian enter. Oke, kita coba contoh apakah sudah masuk apa belum. Salah satu di sini kita cari piutang. Oke, okay, piutang. Katakan di sini piutang usaha. Oke, okay, satu, satu, tiga. Oke, okay, di jurnal umum kita kebasukan di sini kodenya. Oh, salah di sini piutang. Oke. Okay. Yang kemudian coba di sini kita masukkan kode piutangnya CS001 di kolom referensi. Oke kita katakan di sini CS001 ada piutang baru sebesar 10 juta. Oke ada piutang baru 10 juta. Kita cek, libu buku bantu piutang. Oh sudah masuk 10 juta. Oke, nyambung sampai di sini. Oke. Demikian juga halnya dengan demikian juga halnya dengan kolom kredit Rumus yang ada di sini pada prinsipnya sama dengan rumus yang ada di sini Yang di kolom G Bedanya adalah Kalau di sini yang kita jumlahkan adalah kolom F yang ada di jurnal umum Yaitu ini Tetapi kalau yang di kolom kredit yang di sini Yang kita jumlahkan adalah kolom G yang ada di jurnal umum Maka langkahnya bagaimana biar cepat Tinggal kita ulangi lagi control C kemudian klik dua kali control V F yang ini ganti menjadi huruf G. Oke, okay, ini ganti menjadi huruf G enter. Nol. Kita coba masukkan di jurnal umum di kolom yang sama katakan di sini 5 juta. Oke, okay, apa masuk? Oh, sudah masuk 5 juta. Nyambung sampai di sini. Oke, silah, oke silahkan Oke silahkan dipraktekkan untuk kolom debit dan kolom kreditnya menggunakan rumus sum if apa itu Hai hmm? 4 Nggak, nggak perlu diabsolutin karena gini kalau kamu nanti mau tarik ke bawah ini tinggal di copy ke bawah sini nggak perlu ini ganti jadi cs02 dia otomatis berubah kalau kamu absolutin di sini adalah c c nya oke okay? kamu absolutin c nya di sini bahkan nanti ap apabila kamu absolutkan contoh nih di c4 kita absolutkan oke okay? Kemudian kita kopikan ke bawah, kita kopikan ke bawah. Maka di sini kalau kita ganti jadi C02 maka dia tidak akan muncul saldonya. Karena apa? Di sini, apalagi di sini kita absolutkan juga di sini, maka tidak akan muncul. Maka di sini yang di, yang tetap dihitung adalah C001. Padahal C002 kan nggak ada, tapi di sini muncul di debit. Oke? Okay? Oleh sebab itu tidak perlu dilakukan absolut pada C4-nya. Cembung. Oke, silakan dilanjut. Maka tidak perlu dilakukan absolut pada C4-nya. Tetapi yang penting adalah kita selesaikan dulu satu kolom baru kita masuk ke kolom selanjutnya ataupun ke tabel selanjutnya. Selesaikan dulu satu tabel. Ya bingung bingung. Buka dulu itu ya apa namanya mikrofonnya biar kedengaran suaranya. Bingung? Masih bingung? Mau oh, dari mana kamu? habis makan malam ya. tetangga nggak ada yang punya zoom. Oke, okay, Octavia, Octavianie, gimana? Bingung? Sudah selesai? Bingungnya di mana? Hmm. nanti barengan lupti ya nanti ini ya apa namanya belajarnya ya ha, para ya bareng lupti hmm? ya mas siapa dong yang gak apa-apa apalah mana lupti lupti Lupi udah ini, ada kabur ya? Oke, okay. gimana yang lain? Sudah, sudah selesai belum? Ya, silakan. Ya, yang masuk angkanya di jurnal umum untuk mutasi debit dan mutasi kredit. Oke. Okay. Kalau umpamanya ini kita ganti jadi C02, nanti di sini tidak akan muncul, karena yang dibaca adalah C02. Tetapi kalau, ya, ya, karena yang dibacakan berdasarkan kode ini. Kalau di sini umpamanya kalau referensinya, kode, maka bapak katakan tadi kolom referensi yang di jurnal umum ini kita gunakan adalah untuk mencatat kode pelanggan maupun pendor Boleh enggak, Pak, kalau umpamanya kode pelanggannya kita taruh kolom tersendiri di samping tanggal? Boleh enggak, Pak? Boleh. silahkan. Kalau kalau umpamanya kita masukkan kolomnya adalah di, di apa namanya? Di samping tanggal katakan di sini adalah kode pelanggan, maka yang kita blok mulai dari sini. Jelas ya? Maka yang kita blok pertama dari sini. Tetapi nah, karena kita tadi memasukkan kode pelanggannya adalah di kolom referensi, maka yang kita ulek adalah dari kolom referen referensi. Oke, ini bapak hapus. Oke sudah semua untuk buku pembantu piutang. Sudah. Oke perhatikan. Sekarang kita masuk ke saldo. Oke kita masuk ke saldo. Nah di sini ada saldo debit. Kira-kira bagaimana agar kita lebih mudah untuk membuat saldonya tidak perlu kita memperhatikan mana debit mana kredit. Oke di sini kita menggunakan fungsi if. Oke piutang adalah bersaldo normal de debit kan ya? Piutang bersaldo normal debit atau kredit? Oke okay, perhatikan Debit ya Oke okay, perhatikan Di sini Bapak akan menggunakan Rumus fungsi IF IF Jika Saldo awal debit Ditambah Dengan mutasi debit Oke okay, Lebih besar Dari saldo awal Kredit Ditambah dengan mutasi kredit maka oke okay, maka buka kurung dua kali maka debit ditambah dengan debit tutup kurung dikurang kredit kredit ditambah dengan kredit tutup kurung dua kali yang lainnya adalah Nol. Enter Oke, betul 114 Dikurang dengan 5 Sama dengan 109 Nyambung Jika debit ditambah debit Lebih besar dari Saldo kredit ditambah Mutasi kredit Maka Debit Ditambah debit, dikurang kredit, ditambah kredit, yang lainnya adalah nol. Jelas ya? Bagaimana dengan saldo kredit? Saldo kredit juga sama. Berarti kalau bersaldo normal kredit, kita menggunakan fungsi if Jika, buka kurung, saldo awal kredit ditambah Mutasi kredit Lebih besar dari Debit Saldo debit ditambah dengan Mutasi debit Maka buka kurung Dua kali Kredit Ditambah dengan kredit Buka tutup kurung Dikurang buka kurung Debit ditambah Dengan debit Tutup kurung dua kali yang lainnya adalah 0. Tutup kurung. Maka di sini hasilnya 0. Kenapa 0? Karena saldo debit lebih besar daripada saldo kre kredit. Di sini akan ada saldonya apabila saldo kredit lebih besar daripada saldo de debit. Jelas nyambung. Yang lain nyambung. Oke. Okay. Silahkan dipraktekkan. Jika saldo awal debit, kalau kita mau mencari ini ya, mencari saldo ke debit ya. Jika saldo awal debit ditambah dengan mutasi debit lebih besar dari saldo awal kredit ditambah dengan mutasi kredit. Maka buka kurung dua kali Debit saldo awal debit ditambah mutasi debit Tutup kurung dikurang buka kurung Saldo kredit ditambah dengan mutasi kredit Tutup kurung dua kali Yang kemudian titik koma Yang kemudian 0 tutup kurung Enter Jelas? Nyambung? Oke, silakan dipraktikkan. Jangan lupa absen di sesi kedua, ya. Oke, oke, sudah selesai belum? Sudah selesai. Sudah selesai belum? kalau sudah selesai, boleh di copy ke bawah tabelnya juga sekalian, cs ganti menjadi cs-02 oke okay. bagaimana pak, kalau seandainya ada nama pelanggan baru oke, okay. perhatikan jika seandainya ada nama pelanggan baru, maka yang harus kita lakukan adalah mengetikkan nama pelanggan baru di kolom master. Katakan C03. C03 di sini pelanggannya adalah PT PT MS Pulungan. umpamanya PT MS Pulungan C03. Oke? Saldo awalnya ada nggak? Oh enggak ada, oleh orang baru. Mulai pinjem ataupun mulai mulai beli secara kredit. Oke, okay. maka di sini buku batu piutang Anda tinggal copy saja ini ke bawah. Oke, okay. kontrol C, kemudian kontrol V, ganti C02 menjadi CS03, maka di sini secara otomatis muncul CPMS. Pulungan, saldonya mana masih nol, masih kosong. Jelas apa jelas? Oke, okay. sudah selesai belum? Si Marisa Agita Pusing deh Sampai urut-urut dahi deh Oke, okay. sudah selesai belum? Nyoman Nyoman Oke okay. Ivi Olen, Ivi Olen, kayak tidur nih si Ivi Olen ini nih, Rio, Rio, Ivi, mana videonya kok gak kelihatan tuh kameranya tuh, gimana, Rio, ada masalah? Ngantuk, kayaknya kamu ini. Oh. Bukan karena ngantuk. Gimana, apresel kita? Oke, okay, Stephanie, sudah beres belum? Begitu ya. Oke, okay, alhamdulillah. Stephanie, lancar ya? Belum, apa lagi? Ada masalah? Bingungnya di mana? Ini bapak hapus dulu, biar nggak bingung. Kayak ini bapak hapus di mana? Bingungnya? Ayo, bingungnya di mana? oke okay, kalau gitu pegangan dulu biar gak jatuh kalau bingung Rizky gimana Rizky aman ya Alhamdulillah Yemina gimana Yemina aman ya, oke, Shirley aman, Pak. aman ya, tapi yang dimunculin itu lotengnya tuh ya. Octaviani gimana Octaviani aman oke, Alhamdulillah Tia Tia, gimana Tia aman ya tapi nggak dibuka itunya ya oke okay. angel sudah belum oke okay. Vian Danis Vian Danis gimana Vian Danis aman ya oke okay. nyoman nyoman nyoman yearly Oke, Dwi, gimana? Aman, aman ya? Dwi, Nurbaiti Aman ya Oke okay. Dimas Gimana Dimas Ini dari tadi Dimas Dwi, tidur nih, cuma fotonya aja yang Dwi, nih. Gimana? Dwi, Aman Pak Dwi, Dwi, Nanda? Nanda? oke okay, Tami Tami ke okay, tidur juga Luffy gimana Luffy nah Luffy juga tidur nih kabur dia oke okay, baik kemudian kalau sudah selesai tinggal copy ke bawah ya copy blok semuanya tabelnya Kemudian copy jarak 2 baris atau 3 baris boleh. Kemudian kode pelanggannya menjadi 2. Oke, di sini secara otomatis dia akan berganti. Jelas ya? Oke. Bagaimana dengan buku bantu utang? Pada prinsipnya sama seperti kita dalam hal membuat buku bantu piutang. Bagaimana caranya biar cepat? Pada prinsipnya sama. Di mana di sini, drama nama supplier, kita akan berdasarkan kode supplier. Rumusnya sama seperti menggunakan rumus P. yang ada di bu buku bantu piutang. Oke, okay, sama. Kira-kira Tami? Tami? kata Dimas? Dimas? Halo Dimas? Rio? Oke okay, Dimas Kira-kira apa rumusan yang kita buatkan Di cell C6 ini Oke okay, coba bagaimana rumusnya Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke okay. Sudah, lanjut Oke okay. Sampai E21 Oke, okay, terus Oke, okay. terus Oke okay. Oke okay. Oke, okay. oke, okay, pulse ya. Oke, okay, pada prinsipnya sama ya, dengan yang ada di buku bantu piutang. Oke, okay, silahkan dilanjutkan untuk rumus yang lainnya. Buku bantu utang. Oke, okay, PT Nicole Poto Oke, okay, di sini PT Nicole Poto di sini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Berarti Bapak tinggal copy saja rumus yang ini. Oke, okay. Bapak masukkan ini hutang di mutasinya atau saldonya saldo debit atau kredit. Oke, okay, saldo kredit ya. Oke. Okay. Kemudian ke Bapak ganti dua menjadi 4. Enter. Oke, okay, sudah muncul. Terus bagaimana dengan rumus yang ada mutasi debit kredit dengan saldo sama seperti yang ada di rumus yang ada di buku bantu piutang boleh nggak pak bapak copy di sini? Oke. Okay. sekarang bapak coba bapak copy. Oke, okay. sam tapi di sini masih digunakannya kodenya ada di buku bantu piutang c 5 oke sekarang bapak ganti buku bantu piutangnya bapak hapus menjadi di sini sl kemudian ini juga sama bapak hapus dari titik koma buku bantu piutang c 5 Bapak, klik lagi di C, C5, kemudian Bapak enter. Oke, kita coba ini. Apakah betul dia bisa masuk dari jurnal umum? Kita katakan di sini buku utang. Oke, kita cek utang usaha. Utang usaha 2100. Okay, 210 jual umum Oke okay, kalau Bapak ketikan di sini 5 juta Hai kemudian di sini 30 juta Oke okay, kita coba cek Oke okay, sudah masuk ya Oke sampai di sini ada yang mau ditanyakan Aman ya Oke bisa kita, lanjut, bisa kita lanjut ke buku bantu persediaan Oke kita lanjut ke buku bantu persediaan ya Oke Pada prinsipnya ini juga sama Menggunakan rumus pilok dengan rumus yang sama seperti tadi Casey Angel, Angel, mana Angel? Angel Atau Jonathan deh, Jonathan Kira-kira rumus apa yang kita gunakan di kolom D6 Pakai rumus apa kita gunakan? Mampu semua kata Jonathan. Oke, okay, kalau gitu Angel aja kalau gitu. Angel bisa bantu. Pakai rumus apa Angel? Sama dengan Sama dengan? Oke okay. Oke okay. D5, oke okay. Titik koma Oke okay. Oke okay. A berapa A, berapa? A Oke sampai dengan A32 ya Oke Kemudian F4, A, F4. Kemudian 2 hmm. oke Oke, okay, enter ya. Oke. Okay. Coba kita cek N001. Oke, okay, betul ya. Nikol D700. Oke. Okay. Di kolom saldo. Kira-kira di kolom saldo. Marisa Agatha bisa bantu Bapak di kolom saldo ini menggunakan rumus apa? Marisa Agita menggunakan rumus apa? di kolom kuantitinya oke, yang lain boleh praktek kalau mau dipraktekkan atau mau diperhatikan juga boleh dulu bisa bantu Bapak? Ber uh, Marisa Oke, okay, Tami, jarang muncul Tami Tami Oke, okay, kalau nggak nanda Nanda kira-kira apa rumusnya di kolom K10 ini Oke, okay, boleh Rumus P-LOOKUP Sama dengan lookup lookup buka kurung D5 oke okay. oke okay. master buku bantu oke okay. oke okay. E32 oke okay tujuannya apabila ada nanti produk baru tinggal nambah di bawahnya oke, okay, E32 terus F4 oke okay. oke okay. tiga oke okay. kemudian oke titik koma oke okay. kayaknya ada yang menghack punya bapak ini siapa ini Oke, okay. atau boleh seperti ini, jadi Bapak kopikan saja. Oke, okay. Bapak taruh di sini. Bapak ganti jadi 3. Oke, okay. 15. Kolom harga juga sama. Oke, okay. dari 3 jadi 4. Oke, okay. kolom jumlah di sini boleh langsung kita kalikan 15 dikali dengan. Sama dengan 292 Oke, okay. itu ya Yang kemudian untuk Penerimaan Perhatikan Untuk kuantiti penerimaan Kita juga menggunakan Fungsi sum oke, okay. Dari mana? Kita menggunakan dari jurnal umum